Bola juga yang air. gunanya lu masuk juga nah. bos. kawan. Enggak kawan. Yeah, betul. Sangat betul ya. Yeah. itu buang buang buang buang ini ini. diamond. Enggak ada, gak ada. ada. Jeri payah gua itu, gak ada, ada, ini ocekit. Ini, ini jeli payah gua anjim. Enggak ada enggak ada enggak ada hujan. Kalau lu mau prihara diamond semua air lu buang. Tai. Gua ngecit gimana gua di sini jadi anggota, eh. cok. Tuh, lihat anggota gua di sini. Pak lu operator juga Lu, lu operator. Coba gua mau operator. Untuk oh, paya penilaiannya. Nih, nih. Babinya warna putih anjay mati. Ah. Iya ada babi lagi. Nah, ini babi nih. <laughs> ini. Ini yang waktu dibikin jembatan loh. Ini yang hijau ini lo punya lihat ya, nih. Ah? Yang jembatan hijau ini. Yoik. Tadi kan gua udah bilang. Yoah lo tinggal di tempat kemarin. Tempat kemarin. Mas banyak yang belum kan? Nik nik ini. Tantar tantar, gua siap-siap dulu cowok jadi lagi di kelabu sabar udah langsung, loncat loncat momen, ya, asu, lu jangan loncat aja, ah, ya let's go, Dadah dadah woi woi woi woi woi ningkat ningkat jalannya ah ke atas ya Eh lu apa sih penyihir Ah awas dik dik awas dik Bang kira jer, anjing mati gua tai kira villager enggak masa iya villager dalam gua kan impossible cowok, ya, ya. belajar yuk, belajar ini, hihi, belajar yuk, di mana itu ya? dari di bawah, masih di bawah, di sini nih di, di atas, ini, guh, uh. nih nih dia di bawah ta tuh oh, tuh tuh tu, di bawah, eh hey, gue lupa jalan coy, Nih nih ini, tuh lihat yang di sini nih di bawah tuh kan ke kan, kanan kan ada rumah tuh ya hmm. kan, betul oh, ada cok aji jalannya tuh di bawah bawah, hmm. eh teleport momen. <guluh> Bukan ke situ dah di jalan keluar ya bang. Bukan ini nih yang ini nih awas awas ada tutup tutup tutup cow. Yang tutup pakai ping. Nah itulah. Tutup tutup, tutup, tutup cow. Awas ini bawa lu jatuh nanti mah. Lah, awas, itu berapa sih awas aswe tojakti mata lu lu maling asu eh. oh, ini ini yang kita naik itu kan ini bego asu nah, mana air nanti turunnya mah turunlah na naik turunin ha itu air lu enggak kan air ada Jangan oh, ada ada lagi. Yaudah, batu ya capek-capek lewat batu yaa batu gua ini ngambil lagi batu, <laughs> batu, <laughs> ini. Batu, <laughs> ini habis buat dong, buat dong, buat eh terjebak bang mana sih? Tadi dulu, Mana baik kok Oh kami lagi oh. Nah Gak ada ini Menjebak Menjebak Mana ya. oh Gimana kalau ini Sedikit lagi Gak lagi Dapet dapat. dapet Ah Hahaha <laughs> oh, <bro. laughs> Gubel Ah Ah Asok lah 4 namanya. ini tutup nih. Tah gini otakin. Buat dong, buat dong, buat anu yang pembuat mobil bisa bikin. terus mana nih? Terus terus. Eh, ini gelap nih. Ini Sial ke depan belum anjir. Ini kecilnya belum, depan belum dikabar kamar ya guys. Gua buat dulu nih. crafting table bawah uh. bola Ini co, depan ada lagi, Cok. Co. Ini nah, Apa sih yang buat nge-spawn-spawn itu loh Tahu Oh, ah, Di sini Nih ini nih gua gue sih? Apa Oh salah Nggak ini ngapain Lo ngomongnya kayak gini sekitaran Suara kita mbak gak dengeran nih? Hmm. Hmm. Jelas Disini dia bergadanya Nih nih Cokguin lah tinggal ini nih ini tunggu bang ini ke bawah ada lagi dong ada slime nih slime ada tadi gue slime punya? ada Lama apa? Jangan jangan sih bayangin ini apa? apa sih? Ya? emerald eh, De hmm. Oh iya dong, oh, ada apa ya. hmm. ada bodoh bateri tadi yang ke gua ya? Oke. Uh. Niklu bawa iron banyak ga? Enggak bawa. Eh oh, itu tuh gede tuh. Apaan? Slime. Ah. Itu sana. Ajar. Ini nyerang啊 sih? Nyerang lah. Nyerang kalau masih gede mah pas dapat ciuman nyerang mah enggak bakal terasa. Bantai. Royok, bantai. Royok. Sudah. Sabar. Coba benarin dulu ini. Kasih ini tuh, kasih leyeh-leyeh. Ini ada adalah lumayan Gitu. nya oh, dulu ini? apa ke dulu nih? Lain Itu mana sana. Tuh, bawah. Kalau lu Bang nggak ya, mati kok, Maya lebih di, iya kok, itu tuh ada ada dulu di sana yuk, bikin portal itu yuk cok, portal, apa? ini ke bawah ada nether. lagi, bikin portal nether itu, ajar ke ada lagi batu, das das, sini juga. Ya, ini wangi anjir Maen nih obat BBB, bahan bakar batu. Wang tanahnya. Ini itu merah apa sih cow? Redstone. Ambil ambil bat. mau oh, buat bikin rail merahnya, buat yang cepat gitu. Abal berapa sih sini makanya temenin gua, lagi, eh, Lu bisa tuh mana? bangke, Kayaknya ini ke sebelas deh Hah? Kayaknya ini dalam ke sebelas deh kayaknya ini Ah, ini gua penuh lagi anjing Salah deh gua mau nge -ben -nge -ben nih. nginpen Gua buat apa kan? Buat ini Ada ga sih ini? Oh, ini di Dipengambilin dong di ini, mas. Ya udah, uang sendiri aja. buat coba? Lupa. Yang pakai apa mesti? Oh, ya? banyak. Yo, i. Oh, i, banyak i, dan i. terbuang sia-sia. Yeah. Oh, Membuang sia-sia adalah jalan Jin. Wah, eh, eh. <tuk> dapat saya oh? dapat yang banyak ya. Buset gelap cuy Oh. Tidak habis 50 Kau dapat Ini kedalaman berapa? Kalau juga nyala Tapi kalau ada dari situ itu biasanya ada 11, 12 belas Dan itu apa? Itu yang batu merah baru lu ambil Sama dong Tapi udah perangkatnya juga Gila ya, Ini korek Buat apa nih? Cuy gelap ah, gil, apa sih, buka? hmm. Ini bukan? Bukan dia. banget. Oh, sudah oh, sih mati gua anjir, anjir. Nah. Gua menggali, mengambil gold pas ke bawahnya kita hancurkan sia-sia apa juga yang dua. Wish. Muda 63 nih. enggak. Ada dulu ya? Nih dulu lucu. Oke, urutin deh. Dia lah. Ini salah nih. Ini salah nih sal. buatnya kalau embernya cuma satu, umur jadi seginuk, dia juga. masuk lewat mana 20 ada air ada di situ bang? Nah, Mimpin dulu bareng, eh, ini apa? Dok, diamond. mana? Lee. Razu, tadi kan lu nanya. ya? Majulitnya nah, apa sih? Apa segini? Diamond, TKI mana sih? Ini batu biru. Terus, muda. Muda. Muda. Kayak Aldi muda. Ah guguk akhirnya ah ini boleh berdoa. Ini ada lagi dong oh, ini oh, gue.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 Gua. <tuk> ya, itu <lah> <tuk> dekat sama lu di belakang lu gua Akhirnya, asal, dah sesat kita dah sesat <tuk> oh, datang dari sini misalnya eh, ya. atas bahas. goblok-gobloknya oh, berubah nah oh sini nih kan atas nih perlu hancur ini yang gue taikin nih kabar cowok jangan gue balik udah tempat lagi nih gue nonton gue cuman ih gimana sih Di ini bodat gila dia lagi nih hmm, masih banyak ya menurut saya sini nih play lalu nah, hancurin box yang gue ingin nah. oh ini dia muter ya relnya wow wangi boleh kontol nah yang pertanyaannya sekarang gimana ini guys yang jira ada lagi gatuh uh ini ambil lah enggak ada BRI dong ini ini bijinya gua kasih lagi tur oh, ya ah balik balik oh ya, ada just, ya, ada Ini woi entah. Dulu di bawah gua, nih gua di atas, lah kok iso, ini coba nih gua tau, ada ada ada jalan nih nih nih nih nih nih, hijau, woi tuh, pokoknya ah. nih, iya gua di atas, eh iya gua boleh, ini ada keeper cok, kok aku gua perlu dibawa ke gua, anjing. reportan kambing, woo, uh, meledak uh, mampus kok. ini mau terpener kamu. dan kalau meledak tipe ini hanya rusuh. ah, apa nih? jatuh. di belakang-belakang ada. ini mau muter-muter sih maafnya. ini kalau main coba kita dapatin. Ya, kan? ah. macam apa? Awas, woi! Awas, tabok pun dulu. Udah, bosnya cok! Buntuk, buntuk, buntuk, buntuk. di atas masih ada ya, ya kali, lima kita di atas tadi yang di bawah mah yang bawa lu, tadi aku ketemu ini angin bangke, bangkelok, bangke. terus aku, gua ini kasih lava ternyata, ya, udah segini doang nih terwanginya, masih banyak dah kalau nggak salah. Uh. Nagobalia. Mm -hmm. Ngobeloba. Awas, cok Eh, hey. bu, Rusut tabuk juga mau golo? Eh, nih, kalem. Kalian tahu yang nggak? enggak Kalem gini nih eh. tolong oh, sih gue kasih dikasih lapa ambil lagi cok dikasih lapa jangan luarnya mati tiga anjing awas di ajar masih ke bawah dong setan anjing gue kira gagal <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Ambil nih Gue <gulau> kada ember lagi anjir. ya Nih anjing, gue gimana anjing Gak, gak, gua gua gua gua gua gua. gua. Ini in, dia ada nih di. Ih sumpah lu pada lewat mana dah Sabar nih <tuk> <tuk> gede, ini tadi gue ambilnya kecil. Bisa keluarga nih. Gak tau kok jalannya mana. nih, dekat nih. Ini di, di bawah nih deket tapi tempat naiknya di mana naik ke atas kocak udah ada asu jel. ini di bawah kumpul iya gua tau gua di bawah asu tapi gua gatau dimana jalannya yuk ke atas nih ya ada bodoh udah bodoh kita dulu naik udah dah asuk kita lepon aja dulu Harusnya kita bikin jalan-jalan kotak aneh, bersih dulu, yuk. Tidak ada jalan. Masuk. Anjing. <tuk> <tuk> Bagi. Nah, ini kok nggak mati sih, aminnya. Kayu itu, lagi ngebakar. lu tutup atas percuma nih, kebakar, bawahnya juga. Oh, iya. Oh. Sipul diantar. Anjing. <tuk> <Okay>. <tuk> dah mati, dah mati, dah mati. <tuk> cerita lagi lo, di sini vaksin naik atas yuk bikin bikin cow gue, gue please please, babi ketemu sini mulu, perasan jatuhnya hmm. ya dia tolol ya eh itu bukan tolol, itu kayunya cok dari tadi kok belum ngerti berhenti ngomong ya, sembahkan kok, tolol wih kaori ini kena tori. mana? itu tuh yang jaring-jaring, Tapi kan dari tulang banyak ini kaori yang gua pegang Hei. yang namanya jadi kaori Iya, ngotot. Oh, Itu udah gue bikin tangga juga, saya jadi tonjol. Cialit, lagi. Di, dulu Bicet, gue mau masa labu. Masa labu, ya labu. lampu. Mana ada lampu ya, Lampu obor. Salah, Cok. Pakir, Cok. kalau mati-mati loh, ya. Pak bil ini kok anjing. Ih, udah pada boss line skill enggak lama, -lama anjir. Gua ngantre dong Woi. Ih, sasuk. <laughs> Bahala kan, anjing. <laughs> Datenya nih pedes nih. Ayo, nji. Udah ini kalau ya, yang mukul asu. naik Hmm, anak anjing. <laughs> eh, tam gua lihat ah. Awas oh, yo. Ya. Lu yang awas bono Awas. <laughs> oh, Goblok. Dari kanannya. Yang gitu anjing. gimana, Oh, Ini ini ratain tolol. Jalan, langsung Rapinya nih Ini malam dong Udah gua ini Terobos aja lah eh, per main gak ada Ya malah Eh kita angkat labu. Jadi Kontol. Eh akhirnya gak bisa diambil. <laughs> eh akhirnya gak bisa diamil. Woi anjir. Woi eh, anjir. Cabut kalian. Ya. Eh goblok penyimpan dan Penyimpanan aman, Cok, enggak bakal hancur. Loh kan? itu, batu halus gue balikin, gua balikin, woi. Gua tuh ngambil. Ah, oh, enggak tahu gua ngambil. Enggak tahu gua tanya saya. Mentot, mentot. Enggak anjing. Man. Lu ngerusu di rumah gua ngapain sih, babi? Ya. Lu ngapain itu, coba? Mana pintu gua, anjing? Urung ya. Ini pintu. Ini hmm. batu halusnya. Ini sama bonusnya tuh. Nah, gitu dong. Hmm, bonusnya sampai ini. Ini anjing. anjing? <laughs> bukan gua, bukan, bukan gua. Gua kagang ngancurin, gua ngancurin, kan kan Bacot lu dik anjing. Mata lu anjing gua tai. gak tahu kau saya nih masih malam mungkin udah sih. Eh, jangan, jangan dong.